oke okay. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan mencoba memberikan ya untuk rekan-rekan caranya membaca data pada bagian angker seperti ini ya kita dapat menggunakan multitester dengan skala 200 ohm seperti ini untuk angkernya kita berikan di bagian tengah ya, tengah antara sepul dan sepul kiri dan kanan yang dibilang sepul kiri dan kanan seperti ini dia menggunakan dua buah gulungan sepul kiri dan kanan dan ini untuk blender Miyako atau Cosmos dan ini blender bermerek Aspion seperti ini ada sepul kiri dan kanan Untuk sepulnya dia menggunakan double Oke kita mencoba mengerik ya untuk bagian sepul Seperti ini kita kerik kiri dan kanan Yang bagian atas ya atau yang bagian terakhir Untuk sepulnya kita akan mencoba mencoba membaca data untuk cara membaca data ya kita harus mengerik dulu di bagian sepul yang bagian atas dan kita dapat menggunakan oh meter skala 2200 200 ohm ya seperti ini kita tempelkan di bagian multitester yang berwarna merah ya kita yang yang sudah kita kerik seperti ini kita ukur di bagian kolektor kita melihat nilai yang terkecil ya seperti ini ya sepertinya nilai di bagian sini besar semua ya Kemung kemungkinan di sepul yang di bagian kiri ya Oke kita mencoba di bagian kiri kita tempelkan jarum yang berwarna merah ya di sepul yang bagian kiri dan kita ukur yang hitam untuk mencari nilai yang terkecil ya kita harus mengukur pelan-pelan seperti ini kita mencari ini ya ujung terakhir ya kita mencari ujung terakhir artinya 07 oke ini yang ini tiga ya oke yang sebelahnya lima sepertinya terkecil ya ini ya 0,5 0,4 ya ini berarti nilai yang paling terdekat ya sama 10 yang di bagian kiri Berarti ini 0,5 atau 0,4 Ujung terakhir ya Ujung terakhir untuk sepul di bagian kiri Kita dapat mengerik ya Memberi tanda Memastikan yang pasti Titik terakhir ya Atau titik yang paling terakhir Oke kita berikan selasi seperti ini ya, coba kita akan membuka Apa memang benar titik terakhir yang kita berikan yang putih ya Di bagian kolektor Oke kita akan mencoba membuka Nanti kita bisa untuk menggulung ya Untuk pertama kita balik Penggulungannya kita balik bisa oke okay, kita lepas untuk sepulnya ya yang berada di kolektor seperti ini ya coba kita buka pelan-pelan nanti kita bisa untuk untuk pertama ya kita gulung pertama oke okay, kita putar seperti ini ya kita sepertinya oke okay ya bener ya dia berada di bagian kiri dan tergulung di bagian atas ya paling atas ini ya sepertinya oke okay, ya benar ya jadi ini gulungan terdekat yang kena multitester tadi 0,4 0, ya paling dekat sekali oke okay, coba kita akan menggambar nanti cara menggambarnya oke okay, seperti ini ya sebetulnya mudah ya untuk filenya kita gambar untuk rekan-rekan ya yang ingin membelajar membaca data sebetulnya mudah sekali kita dapat menggunakan multimeter 200 Ohm dan kita ukur dan kita kerik ya bagian spool yang bagian atas dan kita gunakan multitester dan kita cari hubungan yang terdekat ya yang paling pendek istilahnya yang paling pendek ya nilainya dan oke okay, seperti ini ya tadi kita gambar coba urutannya tadi dia dari kolektor ini ya yang ini kita larikan ke bawah ke bawah baru lari ke belakang ya lari ke belakang dan kita hubungkan ke kolektor yang kiri ya se sebelahnya ya hanya seperti itu ya mudah pembacaan data pada bagian sistem angker atau jenis angker apa saja sebetulnya sama serut, amplas atau lainnya ya. Pokoknya, pokoknya yang sejenis angker ya, gulungan angker istilahnya gulungan yang di dalamnya ada spoolnya ya. Oke, sangat mudah ya untuk rekan-rekan cara membaca data. Oh ya, oke videonya sampai di sini ya dulu ya untuk para pemula yang ingin Membaca data bisa dicoba di setel berulang-ulang, ya. Nanti dia apa namanya, mungkin rekan-rekan akan paham, ya. Caranya membaca data oke seperti ini, ya. Untuk blender Miyako, sebetulnya mudah, ya. Untuk rekan-rekan, oke. Oh ya, videonya sampai di sini, ya. Nanti kita berikan trik-trik lain untuk rekan-rekan para pemula. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan lonceng ya untuk rekan-rekan biar bisa mengetahui video updatean kami yang terbaru oke terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melihat video kami